dibahas di media-media online yang lainnya ya dan hari ini apakah ini bisa kalian pakai atau tidak dan akan kita simak satu persatu bagaimana caranya apa saja syaratnya dan mungkin kalian bisa pakai enggak sih ya nah ini ada pinjaman uang yang katanya limitnya itu 50 sampai dengan 100 juta rupiah Limit yang lumayan wow fantastis ya. Di tengah badai kesulitan perekonomian hari ini. Dan itu hampir dirasakan semua orang hari ini di Indonesia. Dan mungkin bukan hanya di Indonesia aja ya. resesi perekonomian hari ini memang masih dalam keadaan. Cukup tidak stabil Dan kita harus bisa mengelola semua keuangan kita hari ini Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini masih hobi banget buat belanja-belanja ini tuh segala macam Aku pengen mengingatkan ya Agar untuk tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang hari ini belum benar-benar penting nah langsung aja lah bang ya hari ini abang pengen ngebahas apa sih ini kemarin gua udah ngecek dan memang benar ada ya tapi gua belum tahu pasti caranya bagaimana dan ini itu segala macam. nah mungkin banyak dari kalian yang sebagai dari nasabah BCA dan mungkin setiap orang dari nasabah BCA itu punya BCA Mobile kita pengen cek dulu nih BCA Mobile Benar gak sih ya, ada pinjaman yang katanya bisa limitnya sampai dengan 50 atau 100 juta. Syaratnya apa aja sih bang? Nah, ini kita pengen cek dulu, dan kalian bisa masuk ke BCA Mobile kalian, langsung kita klik info BCA di sini. Oke, okay. ini dia info BCA, dan kalian bisa melihat ya setelah ini terbuka dari akses BCA, langsung kalian lihat ke paling bawah, itu ada produk kalian klik dulu produk itu dan kita akan lihat ya apa saja pilihan produk dari BCA mobile ini ada simpanan individu pinjaman individual wealth management uang elektronik kartu kredit dan reward BCA kita pengen fokus dulu untuk di pinjaman individualnya benar enggak sih ya kalau hari ini BCA memberikan pinjaman tanpa jaminan katanya benar enggak ini kita pengen cek dulu di pinjaman individual Oke baik ini dia kita udah masuk di beberapa layanan platform dari pinjaman individual WCA. Ada kredit sepeda motor juga dan ada kredit kendaraan bermotor juga dan ada di sini kredit kepemilikan rumah. Dan nah kita pengen fokus di pinjaman personal. Benar nggak sih ya kita pengen cek dulu selengkapnya pinjaman personal ini. Apa aja sih ya pengalaman kita ketika pengen melakukan pengajuan pinjaman personal di BCA ini. Kita pengen cek. Ini dia. Oke katanya. Dana cepat tersedia pinjaman sampai dengan 100 juta rupiah. Mudah. Pembayarannya ringan. Kenapa ringan ya? Karena bunga rendah melalui satu persen dengan jangka waktu angsuran ringan. Mulai dari 1, 2, sampai dengan 3 tahun. Wow lumayan lama ya. Ini tenornya ya. Dan bunganya ini satu persen cuman. Kira-kira apa sih ya persyaratan ketika untuk bisa mendapatkan layanan produk ini? Kita pengen kenali dulu produknya. Ini dia, kita pengen cek ya, apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika kita pengen pakai uh, pinjaman ini. Oke, baik, apa saja yang perlu kita ketahui tentang produk dari BCA ini? Yang pertama itu adalah persyaratannya. Nah, ini. Persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jabodetabek. Bandung, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Surakarta, Surabaya, Mojokerto, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, dan Cakra Negara dan Makassar. Siapa nih yang hari ini teman-teman sedang berada di lokasi domisili yang tadi kita sebutkan. Dan yang kedua, batas usia minimumnya itu 21 tahun dan maksimumnya itu 55 tahun pada saat BCA personal lawan lunas. Jadi udah cukup jelas ya Dan kalian harus memiliki penghasilan per bulannya itu minimal ratus untuk daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam Dan minimal Rp 2 juta rupiah untuk daerah lainnya Jadi udah cukup jelas Dan yang terakhir yaitu karyawan yang merupakan peserta atau karyawan dari peserta fasilitas payroll BCA Atau minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama satu tahun jadi itu udah cukup jelas Payroll BCA ini maksudnya kalian tuh misalnya bekerja di perusahaan A Dan mungkin mungkin ya pembayaran gajinya melalui dari BCA Nah langsung bisa di auto debit atau dipotong langsung ketika kalian menerima gaji Dan atau minimum ke kartu kredit BCA selama satu tahun Terserah mungkin ya kartu kredit BCA apa saja Dan kalian mungkin memiliki catatan kredit uh, pembayaran yang baik di kartu BCA Uh, atau mungkin di bank BCA ini artinya kalian enggak pernah bermasalah lah ya Nah apa saja persyaratan dokumennya Bang yang pertama itu kalian harus menyerahkan aplikasi pengajuan dan yang kedua kalian harus menyerahkan KTP elektronik atau password itu fotokopinya dan yang ketiga adalah izin usaha TDI TDP atau surat izin praktek itu berbentuk fotokopi. Dan yang selanjutnya adalah keterangan penghasilan atau slip gaji. Itu juga di fotokopi. Dan yang terakhir adalah NPWP, fotokopinya. Dan semua dokumen yang dikirim tidak dapat dikembalikan. Jadi nanti kalau kalian sudah melakukan pengajuan dan sudah mengirimkan beberapa berkas-berkas kalian itu kepada PHBCA. Uh, nanti itu tidak dikembalikan baik diterima atau tidak dan kalian tidak perlu merasa was-was karena mudah-mudahan pihak BCA akan menjaga kerahasiaan data-data pribadi kalian Lanjut ya yang itulah wajib dilengkapi diminta hanya di jika diperlukan Terus kopi surat keterangan penghasilan atau slip gaji wajib untuk karyawan yang tempat bekerjanya tidak mendaftarkan karyawan dalam fasilitas payroll BCA dan kopi rekening bank utama selain BCA selama 3 bulan terakhir untuk wira swasta dan profesional. Jadi itu minimal uh, di tiga bulan ya kalian harus punya stok uang lah di situ yang mungkin tidak diganggu ya kan atau mungkin kalian punya transaksi catatan yang lumayan banyak dalam catatan per bulan itu keluar masuk uang keluar masuk uang ya kan. Dan untuk pengajuan sampai dengan 50 juta, jika belum atau tidak memiliki NPWP, maka wajib mengisi surat pernyataan belum atau tidak memiliki NPWP. Jadi kalian nggak perlu gelisah, nggak perlu rusak kalau seandainya kalian memang belum memiliki NPWP. Jadi kalian nanti tinggal menulis surat pernyataan bahwasanya kalian memang belum atau tidak memiliki NPWP. Jadi udah cukup jelas. Nah sekarang kita penasaran. Berapa sih biaya limit dan suku bunganya ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman di BCA ini Nah ini dia untuk keterangannya biaya provisinya itu satu persen dari pinjaman instruji atau minimum seratus ribu rupiah Terus kalau seandainya kalian pengen lunasin itu selama 12 bulan maka kalian akan dikenakan satu 1% untuk persatu bulannya Jadi ketika di total itu akan menjadi 12% per tahun Cukup murah sih ini sebenarnya cuman satu persen ya kalau kalian bandingkan dengan kur yang 0,6 atau 0,7 ya mungkin lebih baik kur ya kan tapi aku lebih ini mengkaji kenapa aplikasi-aplikasi uh, pinjol itu nggak bisa ya seperti aplikasi uh, seperti bank-bank besar ya padahal mereka juga banyak loh ya memakai karyawan fasilitas kantor ini segala macam tapi mereka mampu memberikan bunga satu persen bulan itu kalau kalian pinjamnya selama 12 bulan Nah untuk suku bunga angsuran flat kalau seandainya kalian itu pengen ambil 24 bulan atau 2 tahun, ya kan? Itu bunganya sedikit bertambah menjadi 1,3% persen per bulan atau dua belas koma per tahun. Dua atau digenapin aja 13% belas lah. Jadi kalau seandainya kalian pengen pinjamnya 100 juta itu 13% belas persennya berapa sih bang? Ya kan mungkin 13 juta, 13 juta dibagi 24 berapa tuh kira-kira bunganya. Nah kalau untuk yang 36 bulan bunganya sedikit bertambah lagi menjadi 1,7 persen per bulan. Atau 12,84 persen per tahun ya 13 persen lebih kurang seperti itu. Dan kalau kalian terlambat melakukan pembayaran maka kita akan dikenakan denda. Dendanya, dendanya itu berapa sih bang ya untuk keterlambatan per hari itu? Denda per harinya itu 0,28 persen per hari dari angsuran kalian dan kalian akan dikenakan biaya administrasi pelunasan ketika dipercepat sebesar dua ratus ribu rupiah. Jadi ini masih cukup ya, rasa aku masih cukup wajar lah ya ketika dibandingkan dengan pinjol-pinjol mungkin ini bisa menjadi Pilihan yang lebih baik ketika kalian memang memiliki beberapa persyaratan-persyaratan yang tadi kita sebutkan. Dan aku juga pengen mengingatkan agar untuk tidak menggunakan fasilitas apapun hari ini ketika kalian tidak benar-benar butuh. Ketika kalian masih memiliki solusi-solusi uh, lain ini solusi-solusi yang mungkin ketika kita pinjam uangnya ada tambahannya ada biaya ini segala macamnya sudah pasti ya adalah biaya yang biaya-biaya yang akan menjadi biaya tambahan Jadi kalau kalian masih punya solusi lain aku lebih menyarankan untuk memilih solusi lain solusi yang tidak memiliki beban tambahan jadi udah cukup jelas ya guys Nah untuk plafon pinjamannya itu 5 juta sampai dengan 100 juta rupiah jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin penasaran ya tentang BCA Dan tentang pinjaman online di BCA ini tanpa jaminan ya kan Mungkin uh, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian lah ketika kalian memang dalam keadaan benar-benar terdesak Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh